Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel youtube blind project channel youtube paling blind Indonesia Raya pada video kali ini saya mau membuat video tentang teman-teman saudara-saudara dulur tuwe yang dulu pernah satu apa satu kapal Satu perahu Kita pernah dibawa satu layar Keusahaan yang sama Dan kali ini mau Silaturahmi Main-main ke rumah Yuk langsung aja kita cek videonya cekidot Alhamdulillah hari ini kedatangan Tamu-tamu istimewa Kawan-kawan lama ini Dari Jauh kota luar Dulu pernah di bawah satu bendera ini. Ada Bapak Tobat ini, Komandan Abadi SKM. Arendra. Nopet Satunya lagi sinten, Pak? Arandar, ada Pak Asy Yunaldi Ilyas. Ini Ma, adeknya Mas Yusuf siapa Pak? Pak Lurah Benowo Oh siap <laughs> Kita sekitar 8 tahun Nggak live ini, nggak ketemu langsung <laughs> Alhamdulillah hari ini bisa Ketemu Teman-teman Iya makanya aku jadinya pegang vlog ini. Wessy, dilanjutin kok eh Ngobrol-ngobrol dulu kita menikmati Cilok. mumpung masih bersama kalau nggak sampai sini nggak bisa merasakan ciloknya nyonya menir ini ini entah disengaja atau tidak nyonya menir pakai kaos MS ini Sudah, dari sengaja. nyaman kayak ini nyaman <tuk> Alhamdulillah akhirnya dulur-dulur Surabaya. Pasuruan. Ya iya, bisa merasakan sigo goreng. Goreng, Lain romantis. project Ini Pak Aldi jauh-jauh dari Bandung. Bandung satu, Mantap yang satu setengah tadi, dikalikan satu satu jam, satu jam toh sisanya... ya, yang nyangka setelah sekitar 8 tahun baru ketemu, teman-teman iya, -teman. oh denangis nak, nangis sih nak ini, beliunya aku nangis teman-teman denangis aja lepas milih hehehe yaa sayang teman-teman saya yang lain belum bisa berkumpul 4 jam iya sampai 4 jam ya? ya, ya. sampai, jam. sampai, jam. sampai jam. Sikap, pak, telur asin produk lokal hmm. ya. ya. rekomendid iya yang semangat gitu pak ada yang korek pak tobat, tutup punir dulu ke konirnya ke perusahaan sekarang langsung ke rumah ini juga beliaunya habis dari acara sama SVC ke para korban terdampak Semeru malah nginep di daerah SMP Pasirian tadi malam sayangnya nggak bisa nginep di sini ini pak? enak ya pak, pak hmm. dilarang dibungkus hmm. di sana masih ada satu teman-teman ini menyendiri hmm. gitu. <laughs> <grap> iya, Mas. Masih, masih, masih, kalau yang normal sih. Nambah telur asin. Telur asin yang mahir. Mantap. Ini nambah nutrisi, tubuh. Iya. Mantap. Acara makan-makan ini juga diendorse oleh ini teman-teman. <gup> <gup> Unity Team. <ileri> Sekarang gak ada rokoknya, Yumel. Ganti nama Pak ya. Sampurna apa, Pak? Halo, mampir? Ini bisa, ring katalog Oh, aku kawasnya, bos aku Dari, bos Linda ini, iya Iya, dari ring katalog Ring katalog, oke Kapan ngambilnya itu? Online Oh, dikirim. Oh, siap Nanti mau ambil lagi Yang di perumahan? Iya mampir-mampir manek mampir, hmm. saya ngarep ono kini tak ternoh hmm? ya saya ingin ono umah kini tak ternoh oh, ono umah kini tak masih emang orang 5 jam sehari dulu saya pernah makan bareng orang-orang ini teman-teman <gulau> di, di Bandar Jakarta Pernah Di mana Ancol Pasti, kasi, ya. <gulau> Di Surabaya Pasuruan, Soekorjo Sekarang gantian Mereka yang makan di Kunir, Lumajang Mantap bener nanti kalau ada yang mandi aduh enak Pak Yoh, tutup boleh di-shooting ya Pak <laughs> jangan lupa Rek, di-subscribe di-like, di-komentari loh enggak apa-apa sampai ini terakhir ya lagi Pak ya, lagi Pak lagi Pak <laughs> Ah, tadi Biasanya porsi jumbo ya Ayo, pak ya Kenek ya Banyak tau nih. Itu keras sih. Amit pak Air mineral tanpa merek Bikin sendiri Ini nyonya menir sampai Terhura ini teman-teman Ya Lihat lihat, iya, seneng ya masakannya Dimana? dimakan saudara saudara dari luar kota. Enak, enak, sebelah, habis. Oh, bener sebelah eh, sini abis. dengan kearifan lokal, Pak ya, uh -huh. nggak sama dengan yang di Bandung. Ala-ala <laughs> Vera Romantik. Oke. Okay paling laku seblak sama kebab ayam ini yang menjambahkan lagi jiwanya sering saya harus menghidupkan gaji kenapa, kenapa pak? paling ngitung gaji di bujokku bukan sekat tahun bereset di luar nalar pak ya? bujokku kan berlambut-lambut-lambut melambut jambi kalau selipmu kurang tak menik wah, sah, mau sama bintang batin ada durane sampai jam 4 jam. itu CR wis mesti dikomplen, mesti kurang. Ya biasa India ada turun Iya Pak ada Pak dari mbahnya Pak. Dari <laughs> Iya. India Barat. <tua> ya, akhirnya dulur-dulur Surabaya pasuruan pamit teman-teman. Setelah beberapa jam. saya selalu ya. Selamat. Sama-sama Pak si ibu kok nangis Still, though, nangis, yeah. so <laughs> Nanti Nanti kita saling iya Nungo, ya ini semangat yeah. guys, ya rekam mo, kak huh? rekam nah, <tuk> ehm. Iyi, iya iya, ada waktu ke sini semangat guys sih petang ini Asal lo eh, ya. eh, eh, semua sini, Lagi. Pulang, pulang, pulang, pulang. Oke. Ayo, ayo. Kamu tuh marah-marah gitu. oh, juga. iya, Ayo, sama itu anak-anak yuk. Foto depannya, ayah-ayah, iya, iya, iya, iya. Mungkin, mungkin, ayo mungkin, mungkin, mungkin, mungkin, mungkin, mungkin, Kayak nih ae. Iya. terus nah. nah, ya, ayo, ayo. Ayo. Ayo, nah. nah. Pak. Ayo, bungu, pak. Ayo, bongu, sini eh. sini, Bus. eh, sini ayo langsung. Sini, nah. Ora opo 1 2 Lagi. Ampun fotonya Terima kasih. Terima kita lebih Ini Sudah nyampe salaman ya terima kasih, terima kasih semua nanti kita lagi ngomong tentang sambian iki langsung anan salam seneng